Halo pemirsa ketemu lagi dengan liputan 5. Kapal Induk, merupakan kapal berukuran raksasa, yang mampu menampung pesawat dalam jumlah besar. Kapal Induk, bertugas untuk memindahkan kekuatan udara. Kapal Induk menjadi salah satu kekuatan angkatan laut, untuk melakukan berbagai operasi, terutama operasi tempur. Kapal induk pertama kali digunakan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Namun, hingga Perang Dunia Kedua, belum banyak negara-negara barat yang memaksimalkan kegunaan kapal induk. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang mempelopori penggunaan kapal induk secara efektif pada awal Perang Dunia Kedua. Setelah itu, barulah negara-negara barat sadar akan kemampuan kapal induk yang begitu dahsyat, untuk menggempur musuh. Melansir The National Interest, berikut 5 kapal induk tua, yang terbukti ampuh dalam pertempuran dan melakukan operasi. Namun, sebelum lanjut, alangkah baiknya dukung channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Di posisi kelima ada kapal induk USS Midway. Kapal induk USS Midway dimiliki oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal induk USS Midway sekarang menjadi kapal museum di tepi pantai San Diego, Amerika Serikat. Kapal induk USS Midway menjadi salah satu kapal induk terpanjang dalam sejarah. Menurut The National Interest, USS Midway dianggap sebagai kapal induk paling serbaguna dalam sejarah. Mungkin USS Midway adalah kapal induk yang paling banyak mengalami modifikasi setelah diresmikan. Kapal induk ini pertama kali dibuat pada tahun 1943 dan mulai bertugas pada tahun 1945, tepat setelah Perang Dunia II usai. Selama Perang Dingin, USS Midway menerima dek penerbangan miring, ketapel uap, dan ornamen lain yang sesuai dengan super karier. USS Midway bertugas selama Perang Dingin, dan mulai dinonaktifkan pada tahun 1992 setelah Perang Teluk I usai. Ketahanan dan fleksibilitas USS Midway membuat kapal induk ini menempati peringkat kelima dalam daftar ini. dan posisi keempat. Kapal Induk USS Franklin USS Franklin, merupakan kapal induk kelas Essex yang dibuat selama Perang Dunia Kedua, dan dimiliki oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal induk ini, terbukti memiliki ketahanan lambung kapal yang kuat, dan keteguhan para krunya dalam pertempuran. USS Franklin, mulai bertugas pada tahun 1944, dan sempat rusak dalam pertempuran sengit di Teluk Lete pada tahun 1944. Setelah diperbaiki di Puget Sound Naviar, kapal induk ini kembali ke teater pertempuran di Pasifik Barat. Pada Maret tahun 1945, USS Franklin menjelajah lebih dekat ke pulau-pulau dekat Jepang. Itu merupakan operasi paling dekat ke wilayah Jepang, yang belum pernah dilakukan kapal induk manapun. Namun, dalam operasi tersebut, kapal induk ini, diserang secara mendadak oleh satu pesawat pengebom musuh. Dua bom berhasil menembus geladaknya. Kebakaran dalam kapal pun terjadi, sehingga, menewaskan 724 orang, dan melukai 265 orang. Serangan tersebut, juga meledakan amunisi yang disimpan di bawah geladak dan membuat kapal miring 13 derajat ke kanan. Kru yang tersisa lantas membawa USS Franklin kembali dengan selamat ke Pearl Harbor, dan kemudian ke Brooklyn Naviar. Posisi ketiga, Kapal Induk Akagi. Kapal Induk Akagi, adalah kapal induk milik Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, dan beroperasi selama Perang Dunia Kedua. Kapal Induk Akagi, mulai beroperasi pada 15 Oktober 1934. Di deknya terdapat pesawat pengebom Mitsubishi B1M dan B2M, Awalnya, Akagi adalah kapal Battle cruiser kelas Amagi. Setelah itu, kapal ini diubah menjadi kapal induk saat masih dalam pembangunan untuk mematuhi ketentuan Washington Naval Triati. Kapal induk ini berfungsi sebagai proksi untuk seluruh kekuatan Kekaisaran Jepang dalam melancarkan serangan ke Pearl Harbor. Akagi, adalah kekuatan yang paling tangguh pada zamannya. Selain itu, para komandan dan awak kapal menunjukkan keberaniannya, yakni menyerang armada Pasifik Amerika Serikat, di Pearl Harbor yang sangat jauh dari Jepang. Langkah-langkah luar biasa diperlukan untuk melakukan prestasi seperti itu. Seperti, mengisi tangki air dengan bahan bakar untuk memperluas jangkauan kapal. Di sisi lain, Akagi kalah di Battle of Midway. Meski demikian, Akagi menempati peringkat ketiga dalam daftar ini karena keberanian dan visinya. Dan yang kedua, kapal induk HMS Hermes. HMS Hermes, merupakan kapal induk milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris. HMS Hermes, bertugas di Angkatan Laut Kerajaan Inggris dari tahun 1959 hingga tahun 1984, dan menjadi andalan pasukan Inggris selama Perang Falklands antara Inggris Argentina pada tahun 1982. Seperti USS Midway, HMS Hermes mengalami beberapa modifikasi. Sayap udaranya dikonfigurasi ulang, untuk misi serangan dan pertahanan udara armada, ketika perang pecah di Atlantik Selatan. Untuk fleksibilitas, dan untuk keberhasilannya dalam perang Falklands, HMS Hermes menempati peringkat kedua dalam daftar ini. Dan posisi pertama ditempati, kapal induk USS Enterprise. SS Enterprise adalah kapal induk kelas Yorktown dan bergabung ke dalam Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1939. Kapal induk ini beruntung bisa selamat karena tidak ada di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 ketika Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat tersebut. Setelah itu, USS Enterprise mengambil bagian dalam 18 dari 20 pertempuran utama dalam Teater Pertempuran Pasifik Selama Perang Dunia II. USS Enterprise berhasil menenggelamkan, atau membantu menenggelamkan, tiga kapal induk Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, dan sebuah kapal penjelajah di pertempuran Midway pada tahun 1942. Kapal ini sempat menderita kerusakan parah dalam kampanye Solomon. Namun, berhasil mengirim sayap udaranya untuk membantu memenangi pertempuran laut Guadalcanal. Kapal ini kemudian diperbaiki dan terus berperang dalam pertempuran lain, seperti di perairan Filipina, Teluk Lete, dan Okinawa. berhasilannya dalam menjalani berbagai pertempuran, membuat USS Enterprise menjadi legenda. Nah, itulah ulasan versi Liputan 5, tentang kapal induk tua yang terbukti ampuh dalam pertempuran. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.